Aduh, ibu kan udah tua jadi sering lupa maklum ya nak <SILENCIO> Namaku Kamal Umurku 20 tahun Aku terlahir dari keluarga sederhana. Nama ibuku Sumi, dia sangat menyayangiku. Nama ayahku Hari, tapi ayahku sudah lama meninggal sewaktu aku berumur lima tahun. Ibuku bekerja sebagai tukang cuci di rumah tetangga. Semangatku tetap membara untuk meraih kesuksesan, karena tujuan hidupku adalah membahagiakan ibuku. Ya, yeah, ke... siap katanya mau ngelamar pekerjaan di Hejo Ponsel. Bentar lagi, Bu ya. Ya udah Ibu pikinin teh manis dulu ya. Ya udah nih diminum dulu. Wow, mantap benar emang Ibu paling Pinter deh kalau pinter. Ah bisa aja ya udah duduk dulu ada yang mau ibu omongin. apa bu? Duduk bu. Kan kursinya di sana kenapa ibu duduk di bawah? Aduh ibu kan udah tua jadi sering lupa maklum ya nak. <tuh> Subhanallah. Nak, kenapa ini bu kursinya usil Jalan sendiri Udah udah jangan salahin kursi Gak ya, apa sih bu? Jadi kamu mau melamar hari ini yakin Alhamdulillah ibu si, yakin Oh kalau begitu ya udah jaga diri baik-baik Jangan tinggalkan sholat Sebab bapakmu dulu berkesan sesibuk apapun Urusan duniamu Jangan lupa Urusan akhiratmu Dan hadapkanlah kamu Allah jangan hadapkan kenarakannya Allah tanamkan itu ya nak. Ya bu ibu ya, akan aku tanamkan dalam mandiku. Ya udah cepet mandi keburu siang nanti. Ya udah aku mandi dulu ya bu. Ya. Eh kan kamar mandinya di luar, Kenapa masuk ke dalam Aduh, iya bu aku lupa. Nah, nak masih muda sering lupa. hati-hati jangan lebut ya bawa motornya. ini buat apa? Sebelum pemal berangkat, pemalu meminta doa dan terbaik lewat air itu doainnya bu, baca surat Al Fatihah juga nggak apa-apa. Doa ibu kan mahal, jadi nggak bisa dikasih ke sembarang orang. Ah ibu? Kan aku anak ibu. Ya udah, ya yang ya minta ya, bersama. Berangkat dulu ya bu. Oh ya bu lupa ambilin maknya, nggak mak Ada bu? Ada. Makasih bu. Ibu, yeah. kamal, ibu hati-hati di rumah ya. Ya, yeah, ibu doain yang terbaik buat kamu ya. Ya, yeah, kamal berangkat dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. tuku kemana ya ada yang nyuri gitu emas eh ya lihat sepatuku nggak enggak Enggak tahu Yaudah, makasih, Ma, ya udah makasih Maya ya sama-sama nah mudah-mudahan nanti beli lagi di jalan lah semoga itu jadi berkah amal ibarat. ini kayak akhirnya nih mau begitu masuk aja mas bisa interview langsung sama atasan kami ini mbak. Oy oh, udah saya cek dulu ya. Ya mbak. Ya udah pak permisi ya saya tunggu inputnya. saya baru nyadar deh. Oh iya Pak. saya sholat, pas saya sholat sudah beres salat keluar, ternyata sepatu saya hilang. Berikut sama dompet dompetnya. Hilang? Iya. Hmm, ya udah. Oh iya nanti uh, nanti saya pertimbangkan lagi ya uh, nomor email uh, kamu sudah tercantum kan di udah. lamaran? Sudah bu. Dicantumkan. Terima yaudah. kasih ya. Iya. Assalamualaikum, Kamal pulang bu. Salam nak, eh kamu udah pulang? Pasti kamu capek, ya udah masuk masuk dulu yuk. Nggak dulu bu, ibu udah ber. Ya udah gitu, sana dulu mandi, nanti ibu siapin sesuatu buat kamu. Ya bu, makasih. di luar aja lah bu, di luar aja bu ya udah kita makan dulu emang ya ibu ibu yang paling perhatian deh anaknya baru datang, udah dikasih nasi gimana apa pisang goreng Mente. ini yang pagi apa udah diganti nih baru tadi kok bukan spesial buat anak ibu Mana tadi kerjanya? Hmm. Diterima nggak? Kali sih. Atasannya. Oh. Dulu, kata atasannya mau dulu begitu. Nelepon aja ya, aja Semoga aja ya hmm. Ya saya sendiri anda buat. Oh ya terima kasih ya Mbak. Saya akan bekerja dengan baik. Ya selamat sore. Ada apa nak? Alhamdulillah bu. Aku keterima kerja tadi. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya, aku udah punya kerjaan kan bisa bantu bantu nama kita juga ya Bu ya ya udah kita lanjutin makan dulu ya, makannya di dalam aja Bu ya ya udah yuk yuk